Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di depan Koryah Quran Manfati Wanayasa yang berada di Desa Lepokuni, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Ini adalah gerbang atau di depan Koryah Quran Wanayasa. Wariah Quran Wanayasa berada di lahan seluas kurang lebih satu hektar. Di depan kita sedang membangun masjid, dua tingkat rencananya Alhamdulillah walaupun belum selesai Tetapi masjid ini sudah digunakan untuk kegiatan para santri Mulai dari sholat berjamaah atau sholat rawatib Menghafal Al-Quran dan juga kegiatan lainnya di samping masjid, kita juga sedang membangun toilet karena meningkatnya kepercayaan masyarakat saat ini pertambahan santri juga cukup banyak sehingga kita membutuhkan toilet yang lebih banyak. Alhamdulillah, kepercayaan masyarakat terhadap Korea Qur'an semakin meningkat, jumlah santri juga semakin banyak, namun di sisi lain kami membutuhkan Kamar asrama yang baru Karena keterbatasan dana Kamar asrama belum selesai kita bangun Sehingga para santri terpaksa tidur Sementara di aula Yang biasanya kami gunakan Untuk belajar Saat ini kita gunakan untuk kamar tidur Para santri menunggu Kelanjutan dari pembangunan asrama ini Kami mengajak para wakif semua untuk berinvestasi di Korea Quran Wanayasa wabil khusus pembangunan asrama santri ini, insya Allah setiap kontribusi yang diberikan oleh para wakif akan membawa kebaikan, insya Allah setiap huruf Al Quran yang dibaca oleh santri, setiap langkah, setiap desahan nafas para santri yang memang tujuannya adalah untuk takkorub kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengalirkan pahala bagi para wakif semuanya, insya Allah.